Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami Nyai Eko Sujarwono, anggota ranteng F cabang 5 PG Kormat ingin mempersembahkan tentang ekoprint. Ekoprint adalah cetak daun dan bunga di media kain, kulit dan kertas. Bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat ekoprint adalah Tawas Tunjung Kapur Soda as TRO Set warna alam teker jolawe, Sejang Bunga dan daun Kulit kambing atau domba Kain Ada dua Kain utama dan kain blanket Kompor Panci Timbangan gunting lakban fungsinya untuk tali plastik pipa fungsinya untuk menggulung kain Jadikan produk seperti tas, kipas, topi, baju, dan lain-lain. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.